langsung dulu guys kali-kali ini -kali. saya bawa ini mau babat saya mau babat sawah. Selamat pagi Youtuber Indonesia, Di Pulau Lampung Selatan, kita masih dalam rangka merinding. Nah, inilah, an, inilah cabe yang mau kita kerja, eh, kerjakan, atau kita olah. kendali makanya para petani memasang setrum walaupun ini berbahaya tapi ya terus dilakukan ini bahaya nih kalau dicolokin ke listrik untuk listrik sendiri biasanya para petani itu masangnya sebelum maghrib ya di resetnya diaktifin jadi kalau tikus lewat sini nanti nyangkut tewas dia itu kan Baju tepat 4TG gitu ya yeah, luar biasa